Di sini Loren mau membuat style undercut ya tapi dalam keadaan kayak gini guys rambutnya habis kena strap kena petal usia kamu berapa mas? loh pacarnya sendiri gak tau kan ini hasilnya guys? ayo kita lihat dari rekam. coba dari depan dulu oke banget kan? Loren the barber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini waktunya sore ya, menyelamakan. Di sini Loren mau membuat style undercut ya, tapi dalam keadaan kayak gini, guys. Rambutnya habis kena strap, kena petal sama beguru apa siapa yang metal. Stajers. Oh. Ya ya dia di, di, diguntingin sama ustazanya berarti di tempat dia ngaji bukan di tempat dia sekolah ada ya di sekolah dia kena petal ada di, uh, di tempat ngaji dia kena petal aduh kasihan ini anaknya ganteng kan <tasi> tapi ini lihat aja ini nanti ya dia mintanya di, di, di style uh, undercut ya dengan ini ini sebagian panjang coba coba kita lihat dari dekat ya <tasi> <tasi> oke okay, kita lihat ya ini rambutnya, ini pendek gini, ini yang kena gunting ya, sama ustazanya ya. Uh, kamu mau-mau aja diguntingin kayak gini. <laughs> Kasihan, coba lihat nanti ya, hasilnya kayak gimana setelah Loren Permak ya. Nanti ganteng sih anaknya, kamu lihat sini sih, namamu siapa? Alvan. Alvan ya, rumahmu di mana? Salen. Salen. Bangsal ya, salen itu ya. Ya. Iya Iya Jakarta pastinya <laughs> Itu teman-temannya di luar banyak Gak tau ngapain sembunyi semua. ada Loren pegang kamera Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh yang di sana Tuh, iya Coba Loren usahakan ini hasilnya nanti ya Total kayak gimana ya Soalnya ini minta dipotong rambut atau dibikin style undercut Soalnya undercut itu rapi sekali potongannya guys uh, Ini anaknya kamu sekolah SMP apa SD apa? SMP SMP, SMP mana? negeri 2 SMP negeri 2 ya. e, bangsa juga ya Iya ya ya ya, ya, ya. Alfan namanya oke okay. tetap stay di kontennya Loren kali ini untuk tahu hasilnya kayak gimana ini hasil petalan daripada Ustazanya dia ngaji e, jangan kemana-mana saksikan dulu sampai selesai konten Loren kali ini Oke okay. go go go go go Oke langsung saksikan guys prosesnya ini rambut yang harus kena petal sama starganya dengan Mas Alvan ya. Usia kamu berapa Mas? Mas Alvan? Lucas sendiri nggak tahu ya. Lucas sendiri. Kamu SMP mas berapa? Mas? Kelas dua. dua ya. Kelas dua. Paling usia kamu sekarang tiga belas tahun. Mata udah sendiri nggak tahu, aduh kayak gimana guys, ini amat guys, gerak cepat ya, gerak cepat ya, asli ini nih. Loren tanpa editan, langsung udah cepat. atau menggunakan teori-teori perkiraan saja ya agar cepat selesai. Hmm. Dikira-kira saja. Nanti jelek ya orang oh, punya sudah tapi kenapa tahu? <laughs> tapi enggak? Tapi enggaklah pelanggan ya namanya pelanggan warnanya juga harus. Dalam keadaan seperti apa pun, Loren harus tetap memberikan servis yang spesial. Pokoknya is nembelan, is bebas, ya pelanggan itu ya. Diharapkan pelanggan tidak kecewa dengan hasil hasilnya. Oke, oke, good luck metal bro. Goreng lewat depan kamera. Tidak apa guys ya, tidak terlihat sedikit Loren mengambilnya. Loren lewat lagi depan kamera pakai pas nomor 1 ya untuk finishing pemerintahan hidratasi dari tahap uh, kedua hari tadi tahap pertama menggunakan menggunakan nomor 2 uh, ya pas nomor 2 atau alas alas pisau clipper yang nomor 2 ini nomor satu untuk pembentukan gradasi atau penghalusan gradasi. Oke, okay, sore lepas ya. Kalian akan menggunakan uh, oke okay, pengambilan langsung nol ya pembentukan ya langsung selesai. Oke, okay, pindah ke belakang langsung Dulu mas, dulu mas. Oke, langsung selesai untuk bagian belakang Langsung pindah ke bagian kiri Bagian kiri ya Langsung nol Paling bawah Mas, ini sambil ngomong-ngomong Ini nanti yang bagian atas ya, Diratakan dengan yang pendek ini atau gimana? Ini cepetannya Oh, gitu ya tapi yang pakaian apa cukup diambil e, bagian yang terlihat, kayak eh, tidak sesuai gitu aja ya, dirapikan gitu ya. Iya. Tapi dia minta tetap e, minta panjang guys, jadi, jadi dia mempertahankan rambutnya yang kena petal itu. E, di potongnya gayaan undercut tapi ee, disesuaikan dengan kadar rabunya yang kena tali itu tetap panjang dia cuma dirapikan saja udah selesai pengambilan bagian bawah orang mau merapi depan kamera ya. ini orang merapikan bagian belakang tapi dia hmm. bagian hmm. atas hmm. tetap panjang Ini merapikan yang bagian atas tadi yang kena kena gunting sama ustadzannya. Ini loreng mencoba untuk mengambil bagian-bagian yang tidak sesuai itu aja mintanya dia untuk panjangnya dia minta tetap dan tidak dikasih kurang udah hampir selesai guys dikasih skin ya, ya. hair tattoo namanya hmm. mirip-mirip langsung pengambilan pakai cutter guys ya, Carter, cutter, cutter, cutter hmm. untuk pun pertajam bodi, apa ya, bodi tuh kan gimana guys, makin nanti kan coba lihat sama lihat sama, oke oke oke oke, go go go go keren keren keren keren keren, oke okay. udah selesai, koren tanyakan lagi untuk yang terakhir bagian yang atas ini, dibiarkan panjang atau kayak gimana? Panjang, biarkan panjang ya, koren kasih pomet untuk tahu hasilnya, kayak gimana? Berikan pomet guys, pomet ya, yeah. oke. Okay. Untuk tahu hasilnya setelah dipotong ya Ini kan rambut tadi rusak ya Kena petal sama ustazanya ya Orang kirain tadi itu anu, kenapa Kena petal di kolah nggak tahunya di tempat ngaji ya ini hasilnya guys, ayo kita lihat dari dekat, coba dari depan dulu, oke banget kan, mas kayak gini mungkin, hasilnya rambut yang tadinya kenapa tahu jadi kayak gini guys, keren banget, oke, ayo kita lihat dari dekat, oke, penasaran, penasaran, penasaran, penasaran, penasaran. ini dia, kita lihat dari dekat guys, hasilnya yang rambut tadinya rusak petal gak garu-garuan dikasih hukuman gunting rambut sama ustazianya kayak gini hasilnya oke keren banget ini Loren cara mengambil kameranya menghindari kaca ya agar cahayanya tidak uh, apa ya mengenai kamera tuh kan ada senyum dikit mas Iya siapa tadi masnya Mas Alvan ya? ya Oke seneng udah kayak gini Rambutnya udah jadi rapi Seneng banget ya, ya. Oke bilang apa sama Bang Loren ini bilang apa Makasih, Oke, makasih. Ada yes -yesnya ada yes nya ada gak Yes <laughs> Oke Kayak gini guys hasilnya guys ya Yang tadinya rambutnya Petal semua Ya sekarang udah jadi cowok yang is number one kerennya oke terima kasih bagi semua yang sudah menyaksikan konten warren kali ini ya di konten rambut yang rusak ya terima kasih mudah-mudahan jasa baik anda dibayar mahal oleh allah subhanahu wa taala Selamat beraktivitas, semoga sukses untuk Anda, dunia dan akhirat loran-akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, danammas, danammas. Oke, good luck, good luck.